Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajian Yang kedua Masih dalam kitab yang sama Yaitu kitab as sittin al-Adliyah Fil-Ahadis al-Nabiya As-Syarafiya as syarifah Karangan Gaya Jadul Qadir Fatiha Jadul Qadir Maka Sepatutnya lah kita uh, sebelum mulai pengajian kita hadiah Fathah dulu Lahau terkambing Sofa Muhammad Sulam dan Salam Walaha liu ashabiwatabiang najimain Khusus on ila roh eshia khina Walaha mata ajimain Shailila hilohumul Fathah Dalam naswati Di sini yang saya kelihatan nantinya. Bismillahirrahmanirrahim, babun fitakri mil marati wal ihhtiromi. Utawi iki kubab fitakri mil marati halaman 3 ya teman-teman, halaman tiga fitakri mil marati in dalam memuliakan perempuan wal ihtirami lan menghormati binsaniyatiha kelawan sisi-sisi kemanusiaanne perempuan. Jadi hari ini kita ganti bab. Kalau kemarin bab yang berbeda, sekarang tentang Pemuliaan perempuan dan penghormatan kemanusiaan perempuan. Kenapa ditegaskan ada biinsaniyatihah? Karena dulu perempuan itu seperti tidak mempunyai sisi-sisi e, kemanusiaan, pendapatnya, akalnya, eksistensinya, entitasnya tidak diperdulikan. Maka kemudian kita tegaskan dengan memilih beberapa hadis-hadis yang dipaparkan yaitu sunif di sini an abi hurairah radhiyallahu anhu kala rasulullah shallallahu alaihi wasallam saking abu hurairah radhiyallahu anhu kala kala rasulullah salam akmalul mukminina utawi luwih sempurna <sess> sempurnai wang wang mukmin apane imanan imane iku ahsanuhum kang luih bagus khuluqon akhlake wakhiyarukum lan utawi kang paling baik ya sirakabe iku khiyarukum bagus ya sirakabe linisa'ihim atau baiknya siragbe lini maring wadone siragabe hulukon ing dalam jadi sekali lagi kalau tingkatan keimanan yang paling bagus itu adalah kadar ketakwaan sementara kalau tingkatan kesempurnaan keprilawuan bagi seorang mukmin itu adalah akhlak atau budi pekertinya. Nabi di sini menegaskan orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu yang sempurna akhlaknya dan sebaik-baiknya orang yang paling baik itu adalah dari kalian semua itu adalah yang berlaku baik dari sisi pekertinya kepada perempuan-perempuanmu. Nah ini ini pegangan hadis bahwa Para suami atau laki-laki di mana saja itu harus berlaku baik kepada perempuan. An Abi Huray rotarohi Allah wantu kola jaa rojul ila Rasulillah shallallahu alaihi wasallam jaa teka sopo rojulun rojul ila Rasulillah shallallahu alaihi wasallam fakola maka noli ngendikan sopo nabi Eh, soporojul, fakola maka nolih ngendikan soporojul man ikut sapa ahakun nasi kang luwih ngehakie manusia behus nih sahabati kelawan bagusie mergaulie isum. Ini sahabati behusi sahabat itu uh, bisa diartikan yang lebih berhak untuk dihormati, atau yang lebih berhak untuk diperlakukan baik. Siapa? Kola jawabi sopa nabi, umuka, ibumu. maka makanoli ngendikan, takon, sopa rojul tadi, sumaman. Maka kemudian siapa ya Rasul? Kola jawabi, summa umuka. Maka kemudian, ibumu. Kola, sumaman, maka rojul itu berkata lagi kola maka nulis ngendikan sopo takon sopo rojul sumaman maka nulis apa kola jawabi sopo nabi summa ummuka maka kemudian ibumu kola maka takon sopo rojul takon mali untuk yang ketiga kalinya bertanya lagi untuk ketiga kalinya sumaman, keempat kali ya sumaman, maka kemudian siapa kolan bisa kau nabi summa abuka maka kemudian bapakmu nah ini sahabat-sahabat semua ya bahwa sampai diulang tiga kali ibumu, ibumu, ibumu baru kemudian bapakmu, siapa yang lebih patut dihormati siapa yang lebih patut diperlakukan baik jawabannya muka umuka, muka summa abuka kita tahu kenapa Nabi berbicara seperti itu Karena perempuan itulah yang paling masyakoh Ketika mulai dari mengandung Mulai dari melahirkan, membesarkan Nah itu ada fase-fase tertentu Ketika mengandung sakit Perempuan itu sakit, luar biasa Bahasa kitanya nyidam semua orang pernah mengalami fase-fase seperti itu, nyidam Jadi ketika mau makan muntah, membaui sesuatu saja muntah Saya juga pernah alami masa itu Saya itu hobi banget baso ya, hobi banget dari kecil sampai sekarang Tapi ketika hamil itu nggak pernah makan baso Bau baso saja sudah muntah Dan ajaibnya, saya itu paling nggak suka korma Karena manis, enggak pernah makan korma saya Kecuali yang korma rotub ya, yang, yang muda tapi ketika hamil, suka korma. Jadi, dan begitu selesai hamil, sudah nggak suka lagi korma. Dan kembali suka baso lagi. Nah, ini ini salah satu itu. Dan kenapa susah? Karena perempuan menanggung sendiri. Seandainya saja nyidam itu bisa dibagi sama suami. Sok, kamu yang nyidam saja, yang muntah-muntah saja sayang makan. Nah. Mungkin para suami yang sadar betul Tentang masyarakat perempuan Kalau bisa nyidangnya saya saja Udah kamu yang hamilnya saja Tapi itu kan gak bisa Belum lagi Apuntene kalau udah perutnya nambah besar Mau BAB juga susah Itu rekasa Terus kemudian mau sholat juga Susah Harus pegangan tembok dulu Kalau mau berdiri dari sujud sampai uh, Gerakan berikutnya Nah kemudian ketika melahirkan juga sangat susah Terutama masa-masa menyusui di mana kita butuh istirahat Dan ini bagi ibu-ibu yang melahirkan secara seser Apalagi sangat-sangat masyakoh ya Perut sakit Terus tiba-tiba dia harus menghadapi Bayinya yang menangis minta nyusu dalam setiap jam Nah itu sendirian nahan sendirian, sakit sendirian kurang tidur sendirian ini yang kemudian patut jika kemudian Nabi memberi, memberi apresiasi umuka, umuka, umuka an'ayisya radiyallahu anha kualan Nabi wasallam li Fatimah alaihassalam marhaban bibinati kualangan dikacokan Nabi di Fatimah alaihissalam, mari Fatimah alaiha, moga-moga saya Fatimah salam utawit, tambah rahmat dan keselamatan. Marhaban bibbenati, marhaban selamat datang, bibbenati he anak perempuan saya kata Nabi ketika Siti Fatimah datang. Wakalat ummuhani, Wakalat dan ngendikan sapa umuhani rodiyallahu anhu, rodiyallahu anha, jitu tekak insum ilan Nabi saw menuju atau bertandang ke rumah Nabi Fakola maka kemudian Nabi berkata marhaban bi ummihani selamat datang bi ummi hani riwayat bukhari wa ummu hani, lan utawi umuhani hani radhiyallahu anha ya iku bintu ammin nabi putri pamane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam abi thalib rupae abi thalib wa utawi Umm Wahani ikut Uhtu Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara perempuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena Nah ini Nabi itu benar-benar sangat ekspresif ya ketika menyambut tamu. Putranya datang, sama datang, misalnya, atau anak saudaranya, saudara menantunya, saudaranya itu juga disambut sedemikian rupa dengan kalimat yang yang sangat-sangat khas merhaban bibnatim merhaban umihani. Nah itu mestinya menjadi pembelajaran untuk kita karena ketika kita datang terus disambut sedemikian rupa, insya Allah itu membungahkan tamu dan itu pasti ya yang seperti itu daripada ketika kita datang jauh-jauh terus tiba-tiba tuan rumah nggak begitu respon. Ini ini enggak uh, nggak begitu menggembirakan misalnya seperti itu. Nah Nabi mengajarkan ini. An Abi Tufail radhiyallahu anhu qala ra'aytu nabi shallallahu alaihi wasallam yuqsimu bagi sapa nabi lahman ing daging berzi'aranah iz ketika menghadap sapa imra'atun seorang perempuan hatta danat sehingga mendekati sapa imra'ah ila nabi shallallahu alaihi wasallam fabasata makan gelar Faba sato maka gelar laha kanggo imro'ah gelar soko nabi laha kanggo imro'ah ridaahu ingsor bani nabi fajalasat maka lunggu Alaihi ing atas serbani nabi fakultu maka katakan insun man hiya. man iku sabah hiya utawi imro'ah faqalu maka padan jawab para sahabat hadhi utawi iki iku ummuhu ibu e nabi Allah Ti Ardoadhu Kang Yusoni Sopo Umhu Ing Nabi Rau Abu Dawud Wahia Utawi Imroa Iku Halimatus Sa'diyah Murdiatun Nabi Ibu Suswe Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hia bintu Abi Abu Zuwab putrine Abi Abu Abi Abu Zuwab Abu Dawud Abu Zuwab Wasmu Abdullah Bin Haris Bin Saad Bin Abu Bakar Hawazin Nah Pada Suatu Hari di rumah kancing Nabi sedang banyak tamu kemudian Nabi membagi daging ya Nah ketika itu tiba-tiba ada perempuan masuk Nabi kemudian menggelar ya menggelar melebarkan sarupannya kemudian mempersilakan perempuan itu duduk dan dibagi juga makanan tersebut itu membuat orang banyak-banyak bertanya Siapakah dia? Gerangan perempuan itu yang begitu dimuliakan oleh Nabi sampai ketika masuk pun Nabi begitu khusus memperlakukannya. Dan mereka ada yang tahu jawab itu adalah ibunya, Halimatussa'adiyah, ibu susuknya. Dalam sejarah banyak yang diceritakan tentang itu, bahwa siapa namanya? Halimatussa'adiyah dari orang yang tidak punya orang yang luar biasa. Uh, dari sisi ekonominya juga tidak mampu, tapi kemudian gara-gara keberkahan menyusui Nabi, rezekinya jembar, terus kemudian kesehatannya dan semuanya berlimpah-limpah. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada Halimatus ya. Lah ini kalau kalau menurut saya sangat menarik sekali ya. Kalau orang Indonesia menyusui itu hampir semua kewajiban ibu. Padahal hukumnya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena sekali lagi terkait dengan budaya. Orang-orang Arab itu menyusui anak itu diberikan kepada orang lain. Jadi nanti diupah. Sebagaimana kita mempunyai guru privat untuk anak. Nah, dibiarkan diberikan kepada orang lain. Nah, seandainya itu berlaku di Indonesia, ada orang yang dia sehat walafiat, dia mampu menyusui. Terus kemudian diberikan kepada orang lain untuk menyusui. Insya Allah banyak dikecam ya Oh ibu lu lupri ben orang gelem nyuswani Misalnya begitu Padahal dia mampu dia ini dia ini Kok orang-orang gelem nah. Tapi orang Arab banyak seperti itu Dan itu tergambar jelas Dalam kehidupan Nabi Muhammad Orang-orang Arab Kayak kuras itu Dia akan menitipkan kepada orang-orang Untuk menyusui tadi nah Maka kemudian ketika ada apa namanya ulama mengatakan Menjusri itu bukan kewajiban ibu ya karena faktor ini budaya Jadi bukan terkait pahala bukan bukan terkait hukum syariat bukan tapi lebih kepada ya budaya masing-masing negara lokal Nah jika kemudian di Indonesia tidak lazimnya seperti itu, karena Indonesia pemandangnya satu, ya mungkin menurut saya, misal saya adalah ekonomi di Indonesia itu belum semapan dengan budaya, dengan ekonomi di Arab Saudi sehingga boro-boro mau membayar jasa fee, jasa menyusui. Kebiasaan pasangan-pasangan menikah di Indonesia itu adalah pasangan yang baru merangkak dari nol dan nol kemudian menikah punya anak, maka kemudian satu masih pada nganggur, sehingga secara ekonomi belum mapan. Jadi, ekonomi yang ada pun, misalnya Maisha Ma yang ada hasil upah itu biasanya untuk makan keperluan-keperluan yang sifatnya primer saja. Jadi, anak itu ya disusui sendiri sama ibu. Yang kedua, orang Indonesia itu terkenal welas asih, terkenal kerja keras, sehingga dia tidak akan tega. Kalau membiarkan anaknya disusui oleh orang lain, bagi yang dinanti-nanti, dikandung berbulan-bulan ketika melahirkan, kok disusui orang lain? Itu ada perasaan kehilangan, dan uh, kita menganggapnya bahwa ada rebonding yang kuat, hubungan ikatan emosional yang kuat antara anak dan ibu, kalau menyusui sendiri. Karena anak terbiasa Membaui tubuhnya ibunya Anak terbiasa Dekat dengan detak jantung Ibunya ketika menyusui Anak terbiasa dengan Hal-hal yang 24 jam selalu bersama Dengan ibunya Kadang saya sok aneh ya kepada bayi Saya itu kalau, kalau Ada orang yang bau ketak aja Saya sampai Gak, gak nyaman banget ya Tapi namanya bayi itu Ibunya belum mandi, masih bangun tidur, masih lecek, terus mau dikempit-kempit, diteteki sama siapa? Anaknya. Padahal ibunya bau tidak kalau belum mandi. Ya pasti bau, tapi ajibnya anak itu tidak pernah protes, bayi itu tidak pernah protes. Coba kalau rada besar sedikit ya, kalau kita belum mandi, anak pasti protes. Apa katanya? Ibu mampu, salin sih, mandi nah, sih kan begitu. Tapi kalau bayi, ya itu itu itu ajibnya bayi itu seperti itu. Nah kemudian kalau nanti ada ikatan yang dekat sama anak dan ibu yang menjadi sebuah keniscayaan, karena khas baunya ibu itu khas bagi seorang anak. Sehingga kalau bayi misalnya umur 3 bulan, 4 bulan, belum bisa membedakan mana ibu kandungnya, mana ya, apa namanya orang yang mau ngajak gendongnya, itu masih mau, tapi ketika... Ibunya mendekat, lah dia baru berpaling kepada ibunya karena uh, tahu itu adalah ibunya karena kebiasaan tadi. An Anasiradillahu anhu kalau roan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nisa'u roaningali sorpokanjang Nabi an nisa'a ing wadon-wadon bocah cilik mukbilina Halema dep datang kepada nabi qola maka noli ngendikan sapa hasib nas hasibtu tun hasibtun insun. kannahu setu ne nis annahu setu nabi anus de kelakuan iku qola min aurusin qolang ngendikan sapa nas min urusin saking mendatangi penganten fa qoma maka noli berdiri sopan nabi sallallahu alaihi wasallam mumsilan hale menyambut faqala maka nalih ngendikan Allahumma du'allah antum utawi siraka baiiku min ahab nas luih demen kenai manusia ilaiya marinsum engkau adalah orang yang paling saya cintai nah itu itu uh, ucapan nabi ketika menyambut ada perempuan, ada anak kecil, rombong-rombong yang datang ke rumah nabi qala laha qala, qala ngendikan sopoh nabi haing Allahumma antum min ahabbin nas ilaihi. Salasa mirarin, 3 kali berturut-turut. Rawahul Bukhari wa Mumtsilan lan utawi kalimat lafat mumtsilan ay yaquma muntasiban ihtiraman lil maqbulin. Lil muqbilin. Yaitu nabi berdiri langsung reflek untuk menyambut orang-orang yang datang. Nah, dari cerita-cerita hadis tadi Bagaimana Nabi memperlakukan perempuan dan anak-anak? Luar biasa, dia tidak cuek, dia benar-benar menghargai sisi kemanusiaan Sampai dia berdiri menyambutnya, sampai kemudian mengatakan marhaban dan sebagainya Itu berarti perempuan itu sama dengan laki-laki dari sisi penyambutan dan dari sisi kemanusiaan Kalau tidak sama maka Nabi diam saja Dalam pengertian dia duduk saja tidak menyambut dan sebagainya Nah, kemudian Saad bin Abi Waqsur radhiyallahu anhu kata ista'zana jaluk izin Saad berkata kalau ista'zana jaluk izin sopa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wa indahul an insan Nabi niswatun perempuan Min kuras, beberapa perempuan banyak perempuan min kurasin saking, saking suku kuras, yas al pada bertanya Sapa perempuan min kuras, hu ing nabi, nahu dan mereka meminta banyak atau berlama-lama bertanya kepada nabi, aliyatan Hale banteraken aswata aswatagunda ing suara-suara nabi sautihi suarae suarae Jadi pada waktu itu Umar minta izin masuk rumah Nabi. Dan ketika diizinkan dia melihat banyak perempuan-perempuan kuras di situ. Mereka bertanya-tanya kepada Nabi dan berlama-lama bertanya tidak tidak tuzo point ngobrol-ngobrol sama Nabi lah. Tidak hanya itu aliyatan. Ah, mereka mengkeraskan suaranya, bahkan sambil tertawa-tawa. Itu Umar melihat dari jauh itu. Falah ma'istakzana. Maka ketika minta izin, ketika uh, apa, diizinkan, sopo Umar, Umar tabaderna. Maka pada melayu, pada tergesa-gesa lari sopo niswatun min Kuras al-hijabah di hijab. Pada ngumpet melayu ketika siapa? Umar datang Fa'adzina Maka kemudian Nizini Lahu maring Umar Sopo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fadakola makanoli manjing Sopo Umar Wan Nabiyu Lan utawi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kuyadahaku Tertawa Melihat perempuan-perempuan Yang tadinya duduk bersama Nabi Begitu ada Umar Suaranya Umar Mungkin Assalamualaikum Langsung Mereka bubar Beradak-beradak-beradak gitu ya Yadahaku Nabi tertawa melihat kejadian itu Fa'kola maka kemudian Umar berkata Adhak Allah Mugi-mugi tetap memberi senyuman siapa Allah sinaka ing gigiye panjenengan ya Rasulullah Biabi demi bapakku Anta dan panjenengan Wa dan ibuku Kata Umar fakola maka noli Jawabi Sopo Nabi Ajibtu minha ula illati Ajibtu Saya heran Minha ula illati, dengan perempuan-perempuan tadi kunain yang ada di sisi saya tadi, saya heran dengan perempuan yang ada di sisi saya tadi lama saya anda ketika mendengar mereka mendengar sholatka in suara sirah umar tabadarna al hijabah mereka berlari ngumpet al hijabah ing hijab satir atau tembok baik okay, uh, dia pada masuk ke dalam intinya fakola maka kemudian Umar berkata anta utawi panjenengan iku ahakku luwi Hakti ayya habna ingin tadain segani ya Rasulullah sumakbala makan makanoli masuk sopo Umar alaihinna ingata fakola makan makanoli ngendikan sopo Umar ya aduwati anfusihinna hei para musya atah sirakabe eh. atahabdani anata segan sirak ni sun walam tabha walam tahabna walam tahabna lan engkau ora segan walam tahabna lan ora segan sirakabeh Rasulullah pesulallah alaihi wasallam kepada rasul fakulna makan jawabis sapa niswatun minkures tadi perempuan-perempuan tadi innaka satunne panjenengan iku aqozu luwi galak wa ghalazu lan luwi keras min Rasulullah Wasallam ruahul bukhari al di sini ay al-jafi fissay tegesay galak ya wal-ghalid ay asyadidus syo'bi syo wahiyah khilafur al-latif jadi lawan keras lawan dari bersikap halus kalau Nabi kan enggak begitu nah sementara Umar begitu ya kita tahu sejarahnya Umar bin Khattab itu adalah salah satu sahabat yang punya sifat tegas keras Uh, dan dia tidak pandang bulu kepada siapapun bahkan kepada anak-anaknya dia juga apa namanya uh, sangat keras ya dulu uh, apa namanya Umar bin Khattab itu pernah didoakan oleh nabi pernah didoakan oleh nabi dia berkata bahwa doa ya Allah ketika nabi di Mekah masih dilawan oleh orang-orang Quraisy diejek dan macam-macam oleh -macam kafir Quraisy Nabi pernah meminta dukungan. Moga-moga ada yang masuk Islam yang bisa mendukung saya. Yaitu dua Umar. Yang satu Umar bin Khattab, Yang kedua Amr bin Jahal atau Abu Jahal. Kalian bisa membedakan enggak Abu Jahal sama Abu Lahab? Tahu enggak bedanya siapa? Kadang banyak yang enggak paham. Ya tidak? Sering mengatakan Abu Jahal ya Abu Lahab. Abu Lahab ya Abu Jahal padahal tidak, mereka dua orang yang berbeda. Nah kalau Abu Jahal itu orang lain ya. Kalau kalau Abu Lahab itu paman Nabi, dia putranya Abdul Muthalib benar-benar paman Nabi. Nah kenapa dia dijuluki Abu Lahab? Nah kenapa dijuluki Abu Lahab? Karena Abu Lahab itu pada waktu itu lagi kecilnya dia punya apa namanya? wajah yang mencorong sehingga sama bapaknya dikatakan Abu Lahab itu itu asal mula kunyah Abu Lahab itu tadi nah, Abu Lahab sendiri namanya ada yang mengatakan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. ini Abu Lahab itu adalah orang yang sangat senang sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad sehingga saking senangnya punya ponakan laki-laki sampai dia kemudian bersedekah membebaskan budak dan kemudian pada waktu hari Senin itu tadi Makanya kemudian ketika nanti di neraka Katanya setiap Senin dibebaskan dari siksa Sebagai bentuk penyambutan kegembiraan terhadap lahirnya Nabi Dan itu disayang Sampai kemudian Nabi mendapatkan wahyu Muhammad sekarang coba ajak Coba peringatkan kerabat-kerabatmu Nah ini sangat-sangat luar biasa Nabi ya, menghadapi ini realitas ini, karena tahu orang kuras itu pembesar-pembesar pada wilayah tersebut bangsawan, Nabi yang kecil tidak punya bapak, tidak punya ibu kondisi yang derek kepada pamannya, tidak punya kekuatan ekonomi, dia suruh ngajak hal yang pasti sudah ditebak sama Nabi, pasti ditolak tapi karena ini wahyu maka kemudian Nabi mengumpulkan mereka di bukit Sofa Marwah. Para sahabat-sahabat tersebut. Nah, ini. Ini akhirnya apa? Setelah mereka berkumpul, Nabi kemudian berseru. Berkumpul berseru bahwa Allah adalah zat yang dicipta dan Rasul adalah utusan untuk menyerukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara mereka adalah ibadatul althan, penyembah berhala. Nah, karena ini, karena dikumpulkan dengan pembesar-pembesar tadi, Abu Lahab marah sekali. Dan kalimatnya juga sering kita kita kita dengar ya dalam banyak sirah Nabawiyah. Taban laka, Celakalah kamu Muhammad. Alihalaja jama'atana, hanya karena ini kamu mengumpulkan kami semua. Padahal kami suku-suku pembesar. Nah itu orang-orang bangsa hanya karena ini kamu begitu Muhammad mengumpulkan hanya untuk berbicara ini. Selaka kamu, Muhammad. Itu, itu Abu Lahab dari situ. Maka kemudian Abu Lahab selalu memusuhi segala gerak gerik Nabi. Walaupun dia adalah pamannya yang dulu gembira. Nah kemudian kalau Abu Jahal beda lagi. Kalau Abu Jahal adalah namanya Amr bin Hisham bin Mughirah dari Bani Makhzum. Itu Abu Jahal. Kenapa dinamakan Abu Jahal? Abu Jahal ini dinamakan ini oleh Nabi karena pada waktu itu Abu Jahal membunuh Sumayyah, salah satu pengikut Nabi dengan cara ditusuk kemaluannya sampai meninggal dunia. dulu kan orang-orang kuras itu marah kepada Nabi, makanya tidak berani untuk apa namanya membunuh Nabi langsung karena Nabi keturunan orang-orang kuras, orang-orang bangsawan. Jadi yang untuk melemahkan Nabi caranya sahabat-sahabat Nabi yang tidak kaya yang lemah itu tadi, dia apa namanya disiksa dan dibunuh salah satu semaya. maka kemudian Nabi menjulukinya sebagai Abu Jahal. Padahal aslinya Abu Jahal, Abu Jahal itu dulu dijuluki dengan Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Nah, kok berlawanan ya, karena terkenal cerdas dulu, terkenal sangat cerdas sekali, maka dia dinamai dijuluki Abul Hakam. Ide-idenya cemerlang, bahkan dia sering dilibatkan, walaupun dia bukan dari Bani kures, tapi sering dilibatkan oleh orang-orang kures untuk hadir dalam rapat-rapat besar di Darun Naduah, tempat rapat orang-orang kures. Salah satunya adalah ide-idenya cemerlang itu ketika uh, dia menginginkan seseorang-orang kures mengatakan, ayo kita bunuh saja Nabi Muhammad, karena sudah dihalusi uh, untuk menghentikan dakwah secara halus, tetap tidak mau, tetap tidak mau, terus. Nah uh, maka kemudian Menggagas itu Terus ada yang menggagas Bagaimana kalau misalnya uh, Dari suku siapa yang Membunuh uh, Nabi Muhammad Nah terus ada yang protes Kalau misalnya Dari suku tertentu saja yang membunuh Nabi Muhammad Maka kemudian nanti uh, Apa namanya Badi Quresh, Abdul Manaf keluarganya Nabi Muhammad akan menuntut balas Kisos karena membunuh Nabi Muhammad. Nah makanya jangan itu terus mempunyai ide, idenya tuh begini si Abu Jahal itu tadi. E, idenya gimana kalau misalnya setiap suku bani Arab yang ada di situ pada saat itu, misalnya suku A, suku B, suku C, suku D, semua memberi utusan pemuda-pemudanya, memberi utusan pemuda-pemudanya bergabung bersama-sama. Membunuh Nabi Muhammad, supaya nanti Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf dalam hal ini keluarganya Nabi Muhammad tidak bisa menuntut kisos, karena semua suku bekerja sama. Kalau yang awal kan cuma satu dua orang saja, ya sehingga bisa dikisos, tapi nanti Abdul Manaf akan kesulitan. Kalau misalnya semua suku itu terlibat pembunuhan Nabi Muhammad, Nah ini kan diceritakan dia ya dalam sejarah ketika Nabi dak hijrah itu banyak uh, seluruh pemuda yang mewakili para suku tadi menghadang rumah Nabi Muhammad. Ketika Nabi tidur nanti malamnya uh, akan dia apa? akan dibunuh tapi Nabi kemudian uh, meminta Ali menggantikan tempat tidurnya dan keluar. Keluar diam-diam dari rumahnya dan Allah memberikan instruksi kepada malaikat untuk memberi rasakan kantuk. Kepada para pemuda-pemuda para yang dari berbagai suku yang mau membunuh Nabi itu Di luar rumah itu tadi Padahal mereka sudah menjaga sejak sore Nah itu salah satunya Nah kalau Abu Lahab meninggal dunia itu Dia tujuh hari setelah perang badar Abu Lahab Jadi nggak ikut perang badar Abu Lahab Dan kata riwayat tertentu kena to'un kena penyakit tahun kayak sekarang wabah corona itu termasuk tahun dan ketika meninggal ada yang berani mengkuburkannya persis berarti sudah ada nih saat dulu ya enggak ada yang anu sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap sampai hanya dibuat lubang saja kemudian katanya ketika mau memasukkan jasad Abdullah itu pakai kayu karena enggak ada yang berani nyentuh pakai kayu Kemudian semua orang nggak berani mengkuburkan tanahnya dekat-dekat ke lubang Abu Lahab jasadnya Abu Labi tadi, tapi dilempari batu-batu sampai penuh. Tragis sekali Abu Labi itu wafat. Sementara kalau Abu Jahal wafatnya di perang Badar, itu dibunuh oleh ibnu Masud. Ibnu Masud itu telinganya tidak ada, dia dipenggal telinganya dipotong sama Abu Jahal maka kemudian ketika Abu Jahal tumbang ketika di perang Badar itu e, Ibnu Basud memotong telinganya dulu memotong telinganya dulu baru kemudian memenggal kepalanya Abu Jahal dan Nabi berkata telinga dibalas telinga kemudian kepala nah, itu bedanya Abu Lahab sama Abu Jahal, bisa dipahami ya? Sekarang bisa beda. Kalau dulu kan ya bu Jahal ya bu lah. Nah ini sedikit yang yang yang bisa membedakan itu. Nah ini. Nah kenapa para perempuan itu lari ketika berada di Nabi? Kenapa para perempuan itu lari ketika berada di Nabi? Ini karena apa namanya melihat ketegasan Umar keras Umar itu. Tapi Umar itu punya sisi sosok yang baik loh ya. Sangat-sangat baik, sehingga kebaikan hatinya, kebaikan apa namanya perilakunya itu, sampai kadang-kadang menginspirasi ayat Quran itu turun, kadang-kadang menginspirasi ayat Quran itu turun. <tuh> lah, ketika di sini Nabi tertawa, nah terus uh, Umar melihat sendiri bahwa Nabi mengatakan apa namanya, perempuan-perempuan itu mengatakan bahwa lebih takut kepada Umar daripada kepada Nabi padahal sebatutnya kata Umar Nabi itulah yang ditakuti, bukan saya nah, ini. ini salah satunya kemudian lagi An Ibni Abbas An Ibni Abbas r.a.kola Umar, wallahi demi Allah ingkuna Lamun in kunna stune anak kita fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah manaudulin nisa'i amron manaudu orang memperhitungkan kita Lin nisai maring wadon amron ing siji perkara hatta angzala sehingga nurunakan sopab Allah, Allah. fi hina ing dalam nisa. Ma ing in angzala kang temurun Atau ma Wa membagi Lahun namarin nisa ma imbarang Ma kosama Ma barang kosama kang bagi sopa Allah Kholang dikan sopa Umar fabaina ana Maka ing dalam antara kita Ana utawi kita iku fi amrin In dalam siji perkara Atau muruhu sunhu Ing amron idhqalat Tak kalaneng ngomong sopa imroati Wa duniaingsun lau sona'ta lamun agawesira katha ing iki wakadalan kaya ing iki kala makanoli ngendikan sopoh umar fakultu maka jawabi insun lahamaring imro'ah malaki maka iku apalaki kedua sirah walimahahuna lan karena apa dan ingkede fi dalam barang takal lufuki kang bebanakan fi amrin ing dalam siji perkara uri duhu kangar pakan insun fakolat maka ngendikan sopoh imro'ah lima risum ajaban hale aneh hale ya aneh saja laka ka maring sirah Umar he he ya ibn al khatab he Umar bin khatab ma turidu ma barang turidu kang ngarepake sirah orang ngarepake sirah anturaja ja ingenta debat sirah anta siapa putrimu Rasulullah alaihi wasallam sehingga nabi yaumahu ing marah nah ini ini bercerita tentang begini Umar sendiri berkata bahwa saya itu dulu Ketika di zaman Zahiliyah tidak pernah memperhitungkan keberadaan perempuan Seorang-orang dipikirlah tentang apapun masalah-masalah perempuan Tidak pernah sama sekali Tapi begitu Allah mengutus Nabi Muhammad memberikan Quran Saya baru tahu Allah memperhitungkan perempuan dalam Quran Dan membagi hak-hak perempuan Misalnya kayak waris Dulu ada gak perempuan waris? Tidak ada Malah diwariskan, tubuh perempuan itu diwariskan. Misalnya contoh, ada orang meninggal dunia di zaman itu, terus kemudian istri almarhum itu tadi, itu boleh diwariskan. Siapapun yang berkehendak dari keluarga suaminya, bisa jadi iparnya, bisa jadi mertuanya, terus siapa yang ingin. Itu kan nggak ada hak menolak, nggak punya hak menolak. Atau kan jangan saya ini, nggak, nggak ada. Dan membiarkan seperti itu Bahkan tidak hanya itu Membunuh perempuan-perempuan baru lahir pun mereka lakukan Itu berarti tidak memperhubungkan perempuan sama sekali Nah pada waktu itu Umar itu bercerita sendiri Ketika saya sama perempuan saya Tiba-tiba perempuan saya menjawab Debat omongan saya Kamu begini-begini misalnya begitu mendebat nah padahal saya tidak suka seperti itu kalau ada perempuan jawabi omongan lakinya atau omongan laki-laki itu Umar paling tidak kersa tapi kemudian perempuan tersebut ngomong kepada Umar sampean tidak mau didebat oleh perempuan sementara putrimu sendiri Hafsah itu justru sering mendebat Rasul kan Rasul saja didebat sampean kok malah tidak mau didebat di depan tuh dijawab diskusi apapun. Nah, kemudian Fakoh Umar, dan karena itulah karena putrimu Hafsah tadi mendebat e, Rasul, maka sering bahkan pernah terjadi e, Nabi marah terhadap sikap Hafsah. itu menggugah perasaan Umar. Fakumaka, maka kemudian Umar berdiri Fakumaka, maka berdiri sopa Umar-Umar maka ngalap sopa Umar ridhahu ing sorbane Umar maka nahu ing panggonane datang ing panggonane Nabi hatta dakholah sehingga manjing sopa Umar ala ing ingatase hafzoh jadi ada perempuan-perempuan istri Nabi yang sekamar tuh tiga orang satu Saudah Dua Aisyah Yang tiga Hafsah Hafsah itu putranya Sayyidina Umar Sepantaran dengan Siti Aisyah Yaitu lahirnya Lahirnya hafsa itu Kalau, kalau menurut riwayat sih Sama ketika Ka'bah mengalami pembongkaran Karena kebanjiran Pada waktu itu Nah ini ini ketika mengalami kebanjiran Ka'bah itu, Siti Hafsah dilahirkan. Kalau misalnya apa namanya sama lagi lahirnya dengan Siti Fatimah. Jadi sepantaran dengan Siti Aisyah dan Ka'bah itu lima tahun lahir sebelum Nabi jadi Rasul itu Siti Fatimah lahir. Jadi tiga itu hampir sepantaran jamur ya sepantaran jamur usia jamur. Lah di sini Aisyah tuh sangat hormat kepada Hafsho, Hafsho juga sangat hormat kepada Aisyah. Meskipun mereka sering sama-sama cemburu karena poligami tadi, tapi tidak e, menghalangi respek Aisyah kepada Hafsho dan tidak menghalangi respectnya, e, hormatnya Hafsho kepada Siti Aisyah karena keduanya itu dari Bani Kuras bangsawan. Sementara kalau Saudah itu merasa sangat hormat kepada Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah Nah, kemudian si Hatta dah kelal Hafsah fakolat, maka noli ngomong soal Umar lah ha, mari Hafsah Ya benar ya he anak kuadonku. Inna ki setuhunis sirai kula tu debat ya. Karena termasuk orang-orang yang sering mendebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yadzalla sehingga jadi sahabat Rasul, Rasul marah. Jadi karena kamu sering sekali mendebat, maka bisa jadi Rasul itu bisa marah kepadamu dan Rasul pernah marah kepadamu karena hal tersebut. Fokolat maka kamu kemudian ngendikan sopan hafsa atau hafsa. Wallahi demi Allah, inna lanuraji'ahu Ya, saya sering berdebat, berdiskusi dengan Nabi. Padahal karpe Umar itu perempuan itu harusnya samaiana wa na. nah ini tapi Umar itu uh, tidak tahu bahwa keluarga Nabi seperti itu dan ketika marah-marah menuju rumah Hafsah, malah membendarkan, iya memang begitu bapak mungkin begitu ya nah ini ini yang yang kemudian uh, menjadi menarik menurut saya bahwa ternyata Nabi itu biasa membebaskan istri-istrinya untuk saling berargumentasi, saling berdebat, berdiskusi terhadap masalah apapun. Tidak ada yang yang yang yang yang ditakuti. Nah, misalnya contoh nih. Pada waktu itu e, Nabi pernah bercerita bahwa para syuhada itu nanti wafat dan masuk surga biwairi hisab tanpa hisab. Jadi hafsu protes. Masa sih begitu kan Nabi? Bukankah di Quran bilang wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Wa inna minkum lanstuhuna saking mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia itu illa wariduha akan mendatangi jembatan shiratal mustaqim. Di mana jembatan shiratal mustaqim itu di bawahnya neraka kan. Untuk menyelamatkan itu tadi karena yang bagi Tuhanmu itu adalah hal yang sangat pasti. Sesuatu yang pasti itu pasti semuanya harus melewati jembat Suratul Mustaqim. Berarti kan tidak ada yang ujuk-ujuk bilurisab -ujuk, cemplung masuk surga. Pasti akan melalui tahapan itu. Itu kritisnya siapa? Siti Hafsah kepada Nabi ketika Nabi mengatakan ada orang-orang beriman nanti masuk surga bilurisab. Nah, Nabi jawab lagi wa Apa kata Nabi? Iya Tapi kemudian Allah nanti akan menyelamatkan Orang-orang tersebut Yang masuk surga dengan Tanpa, tanpa hisab Dan meninggalkan orang-orang yang Zolim Di dalam neraka Atau karena jatuh dari surat al-mustakim tadi Dalam keadaan berlutut. Nah kalau je tidak ada pembiasaan diskusi antara Nabi dengan siapa istri-istriya, maka tidak akan mungkin ada dialog cerdas seperti itu. Nah di sini juga nanti dikatakan lagi, bagaimana Nabi memberi porsi kemuliaan perempuan dari sisi ilmu pengetahuan. An ibni Abi Mulaikah An Rasulullah Shallallahu An abi, an ibni Abi mulaika, anna Aisyah radhiyallahu anha mau orang ya Aisyah, Aisyah. La kan Aisyah. Illa rujat kecuali merujuk Aisyah, fihi dalam sehingga, mengetahui so Aisyah, lain loh Aisyah itu orang yang yang yang luar biasa saya ya. Benar-benar keilmuannya mateng. Jadi dia tidak mau mendapatkan pengetahuan apapun yang tidak paham dari Nabi. Apalagi dari sahabat yang lain. Termasuk kemarin kritiknya Bu siapa? Siti Aisyah dengan hadis Abu Hurairah. Nah, dengan Nabi sendiri juga kalau tidak paham dia akan selalu desak bertanya. Kenapa begitu? Kenapa begini, misalnya? sampai kemudian Aisyah paham hatta ta'rifuhum wa nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba uziba qala ngendika sapa nabi man utawi sapa wa husiba kang denah hisab iku uziba maka den siksa qalat maka bertanya sapa Aisyah fakultu awale sayaqulu awalesa anata ora ana yaqulu ngendikan sapa Allah taala fa sawfa yuhasabu hisabayan Bukankah nanti ada beberapa orang yang dihisab dengan hisab yang gampang? Kenapa engkau mengatakan manhusi ziba Kenapa engkau mengatakan orang yang dihisab itu nanti disiksa? Padahal Allah sendiri pernah bercerita fasaufa yuhasabu maka kemudian Nabi berkata inna mazalikal ardu. Ayn pesannya mengkonon apa namanya ardu. Pengadilan akhirat ya di hadapan pengadilan akhirat, walakin tetapi ini man utawi sapa wonge nukisha kang jetael, sopoman al-hisaba yang hisab kang jelimet, sopoman al-hisaba yang sihat hisab yahliku maka binasa. Nah, ini ini uh, jawaban nabi ya memang betul, tapi nanti kalau itu awal ya tapi nanti kalau misalnya didetailkan hisabnya pasti banyak sekali yang disiksa ini Aisyah sama Hafsa tuh luar biasa ini saya apa namanya dia bisa berdialog seperti itu nah cerita Umar bin Khattab yang tadi ingin menasehati Hafsa sebagai putranya atau ada juga hadis yang menceritakan bagaimana Abu Bakar juga ingin apa menasehati Siti Aisyah Karena pernah membuat Rasul kecewa Membuat Rasul marah Itu sifat basariah ya. Dan sebagai ayah-ayah dari Istri-istri atau mertuanya Nabi Itu intervensi dalam hal seperti itu Uang ingin menasehati anaknya Karena tahu Nabi itu orang baik Dan sebagainya maka Kemudian akan bertanya-tanya Kalau anaknya melakukan hal-hal yang Menurut mereka seul adat eh, perkawinan Karena tadi perkawinannya juga dimulai dari perkawinan bagaimana Umar bin Khattab itu menginginkan Hafsah. Senang sekali ketika Hafsah dilamar oleh Nabi. Makanya kemudian Umar selalu berharap Hafsah itu selalu menghormati Nabi. Kalau melihat sejarahnya ya, sejarahnya dulu Hafsah itu menikahnya awalnya dengan Khunais bin Hudzaifah As-Sahami. Dia seorang muhajirin habasya. Kita tahu dulu ketika di Mekah. Apa namanya? Orang-orang Mekah, orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu kan banyak disiksa oleh Nabi, oleh orang-orang kures. -orang Kemudian Nabi berinisiatif, sahabatnya harus hijrah saja ke Habasyah Untuk menghindarkan, boykot orang-orang Mekah, kafir Mekah. Nah salah satu dari sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah itu adalah Khunais bin Khudafah. Itu yang menjadi suaminya. Hafsa. Nah, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, semua orang muslim bergembira sekali. Karena dulu Umar bin Khattab juga salah satu penentang Islam, penentang dakwah Nabi. Nah, karena gembira tadi, orang-orang yang ada di Habasyah berbondong-bondong pulang ke Mekah. Karena ada ada pembela nih Umar, nanti yang membela mereka di hadapan Suku Kuras tadi yang yang yang mentang kaum kafir Kuras tadi kufar. Nah, ketika mendatangi uh, uh, apa namanya Umar, kemudian Umar menikahkan, meminang Hafsah, kemudian Umar menikahkan dengan Hafsah Hones. Nah, tapi dalam usia 18 tahun, ketika Hafsah 18 tahun, Hones meninggal dunia syahid. Dalam peperang Nah Umar tuh gelisah ketika melihat Hafsa yang masih muda Ditinggal suaminya Maya Kemudian berinisiatif mendatangi Abu Bakar Tolong nikahi putri kami Hafsa Apa Abu Bakar tidak menjawab Dia diam saja Hanya datanglah ke Usman Tolong menikahi kami Putri kami Hafsa Usman jawab Tidak bisa saya lagi sedih Karena istri saya yang bernama Rukoyah Baru saja meninggal dunia. Nah, si siapa Umar sedih? Semuanya menolak untuk menikahi Hafsah sehingga datang curhat kepada Nabi. Nabi ya, mungkin begitu ya. Hafsah itu, anu-anu abu bakar enggak mau. Terus, Utsman juga enggak mau. Nabi jawab, "Apa nanti Hafsah?" akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan yang lebih baik dari Usman bin Affan dan Usman bin Affan nanti akan mendapatkan orang yang lebih baik dari Hafsah. nah Umar cerdas dia tahu ini apa? Nabi pasti memberi isyarat itu dan balik dia bercerita ke Abu Bakar terus Abu Bakar jawab sebenarnya saya sudah tahu Nabi sudah menghendaki Hafsah untuk menjadikan istri Makanya ketika kamu menawarkan saya untuk menjadi istri Hafsah, menjadi suami Hafsah, saya diam saja karena tahu Nabi sudah memberi isyarat. Nah itu gembira sekali Umar. Makanya kemudian uh, Hafsah itu selalu di, dijaga oleh Umar dalam pengertian jangan sampai mengecewakan Nabi. Sehingga kalau kalau kalau ada ano, seperti itu maka nah, Umar selalu mengasihati sehingga Hafsah. Nah Hafsah itu. Salah satu, sahad, salah satu istri nabi yang bisa baca tulis yang bisa baca tulis maka peranan beliau dalam pembukuan kodifikasi Al-Quran itu banyak peranannya nah, dia selalu menulis ketika turun wahyu dan sebagainya nah, ada yang mengatakan bahwa Hafsah itu kemudian e, meninggal ketika pada zaman Usman bin Affan ini ada lagi bercerita tentang apa namanya kedekatan antara Umar dengan Nabi itu sendiri. Saya, saya salah satu orang yang ngefans banget ya dengan Umar bin Khattab ya. Karena banyak sekali ide-ide berlian dan kebijakan-kebijakan beliau pada saat beliau menjadi khalifah. Salah satunya bukan hanya ketika menjadi Khalifah, Ketika Quran diturunkan Peran beliau itu luar biasa Sampai menginspirasi ayat Quran diturunkan Ada beberapa yang saya mungkin akan ceritakan sedikit ya Ada enam yang gara-gara Umar bin Khattab Kemudian ayat Quran itu turun Itu dikenal oleh para ulama dinamakan Muwafaqat Umar Muwafaqat Umar Misalnya contoh, ketika hubungan intim pada malam hari di bulan Ramadan, pada waktu itu ada anggapan oleh orang-orang Muslim pertama, angkatan pertama itu mengatakan bahwa kalau bulan Ramadan di bulan Ramadan boleh makan, boleh minum, kalau setelah buka maghrib, bahkan boleh bercampur dengan istri, dalam hal ini jimak tetapi harus sebelum tidur. Kalau sudah tidur, maka tidak boleh diperkenankan lagi makan minum bahkan jima. Nah suatu ketika Umar bin Khattab itu pernah ikut musyawarah di rumah Nabi dan pulang dalam keadaan mengantuk capek. Terus dia bilang kepada istrinya minta jima, minta jatah ya. Lah terus si istrinya nggak bisa saya. Sudah tidur Kalau sudah tidur gak boleh kan Harus sebelum tidur Tapi Umar memaksa Sampai akhirnya terjadilah jimak tersebut Dan ketika sudah jimak tersebut Umar menyesal Dan datang ke Nabi mengadukan Apakah hukuman untuk orang seperti saya Melakukan seperti ini Lah sampai kemudian Turunlah ayat ila nisa ikum. Dihalalkan pada malam bulan Ramadan Bercampur dengan perempuan-perempuan kalian semua wa antum Karena Perempuan-perempuanmu adalah pakaianmu Dan istri-istrimu adalah hmm, Kamu semua adalah pakaian istri-istrimu Dan istri-istrimu adalah pakaian kamu semua Allahu Allah mengetahui Bahwa kamu tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bercampur kepada istri. Bercampur bersama istri. Fata'a wa'afa'ankum. Maka kemudian Allah memberi maaf dan mengampuni kalian semua. Nah sejak peristiwa itu, akhirnya tidak ada lagi anggapan sebelum tidur dan sesudah tidur. Yang jadi itu apabila sudah imsak. Ketika itu yang diperbolehkan. Ini mengembirakan. Karena katanya, uh, tidak hanya Umar, Qais aja pernah melakukan itu ketika tidur, karena saking capek bekerja siang hari, tidur akhirnya sampai siang dan itu tidak boleh makan, tidak boleh minum padahal waktunya habis maghrib langsung sampai malam berikutnya danau cerita sampai pingsan nah, dengan ayat turunnya itu memudahkan memudahkan orang-orang Islam dalam hal ritual puasa itu yang pertama, jadi turunnya Al-Baqarah ayat 187 tadi, wahillah uh, melihat karena peristiwa siapa? Umar. Kemudian keharuman Umar. Ini sering sering uh, yang pernah ngaji sama Umi ya di Ulumul Quran ya pernah pernah saya bahas. Umar itu gelisah sekali tentang Umar, karena dulu Umar itu hanya merupakan dosa besar, bukan larangan, bukan larangan, tapi hanya dosa sehingga Umar berdoa Allahumma bayin lana fil khomri Ya Allah jelaskanlah hukum khomar untuk saya Nah ketika Umar berdoa itu turun ayat Yes orang bertanya kepada Muhammad tentang khomar akbaru min Ketika orang bertanya kepada Muhammad tentang khomar dan sesuatu yang mama bukan katakanlah jawablah keduanya adalah dosa besar dan kemanfaatan dan dosanya kemanfaatannya sedikit tapi dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya itu tidak puas bagi Umar karena apa ada salah satu sahabat e, mengimami sholat maghrib kalau nggak salah itu ayatnya kebalik balik Lakum dinukum waliyadin itu loh yang ayat itu bagimu agamaku bagimu bangun jadi bagimu agamaku dan bagiku agamamu dibalik karena mabuk pada satu masih dalam kondisi mabuk. Nah Umar sekali lagi melihat itu, kemudian dia berkata doa lagi, kayak nggak puas deh tentang tentang itu karena masih ada kesalahan karena Khomar. Akhirnya doa Allahumma ya Allah jelaskan lagi kami tentang Khomar. Lah akhirnya turun lagi ayat. Syaiton, ya wal fil wal wa sholah, nah dijelaskan bahwa secara inti ayat ini mengatakan karena khomar itu orang akan berpaling dari zikir kepada Allah dan dari sholat. Nah itu apabila setan dengan adanya khomar tadi setan bisa langsung memberikan bumbu apa namanya permusuhan dan pertengkaran antar semua suku karena banyak di suku Arab gara-gara Umar -gara yang kalau dalam keadaan tidak mabuk itu damai tapi ketika mabuk menjadi bertengkar nah ini ini ini yang kemudian mawafakat Umar itu tadi termasuk juga ketika Umar mengusulkan yang ketiga ya mawafakat Umar itu ketika Umar mengusulkan makom Ibrahim Makom Ibrahim. Apa jawab jawab apa namanya? Moga-moga tempat Makom Ibrahim itu bisa menjadi tempat sholat. Tiba-tiba ayat turun lagi. Itu terkait dengan uh, keinginannya si Umar. Wat mim makom Dan yang uh, apa namanya satunya lagi itu adalah ketika turun ayat Tiba-tiba Umar bilang Respon terhadap turun ayat itu Umar bilang ahsanul khaliqin. Lah, Setelah Umar itu bilang begitu Surat berikutnya Ayat berikutnya Ayatnya persis dengan apa yang dicapkan Umar ahsanul khaliqin. Itu luar biasa menurut saya Kalau bukan orang-orang pilihan Bisa nggak dianggap sebagai Quran Ter, uh, Quran inspirasi seperti itu maka ya para sahabat itu yang min, min awliyaillah karena selalu seperti itu jadi intinya uh, peristiwa tadi adanya Saitina Hafsah adanya Siti Aisyah yang uh, bisa berdebat keilmuan dengan Nabi Muhammad itu juga salah satu bentuk pemuliaan kehormatan kemanusiaan perempuan dan Nabi menyambut para teman-teman perempuan, anak kecil. Itu juga salah satu bentuk pemuliaan perempuan. Uh, terima kasih, mungkin itu yang kita bisa ambil, ibroh uh, tentang kajian tadi, bahwa sekali lagi janganlah merendahkan seseorang. Karena alasan-alasan jenis kelamin maupun alasan derajat pangkat. Jadi semuanya harus sama. Penyambutan kita, penghormatan kita harus sama. Dengan orang-orang yang kita hormati sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih. Moga-moga bermanfaat. wabarakatuh